Pelabuhan Muncar Los Oke okay, ya. Yeah. Masih bersama Begok Sekay ya, teman-teman. Kali ini saya berada di pelabuhan Muncar Banyuwangi ini ya, teman-teman. Ini termaga-termaga di laut Banyuwangi, ya teman-teman. Ini dalam posisi di pagi hari, selepas subuh, dan ini bau-bau nelayan yang baru pulang dari kerja, ini, ya teman-teman. pacar ini ya dan lagi matahari terbit ini ya teman-teman dan sini ada teman-teman yang mau mancing ini ya teman-teman berangkat mancing Di yang mau naikkan mancing, di pelabuhan Carijung Mangi teman-teman. Tuh -teman. kau perahu yang lagi dalam pemenaan itu biasanya ya kalau di tempat sini itu perahunya pada Sakan ya, kalau dinaikkan, perbaikanlah nah, sedikit ya teman-teman. sekali ya, suasana pagi hari ini di pelabuhan Ciarbaruanyangi ya teman-teman teman-teman yang mau bermain di sini, suasananya sangat enak sekali dan luas sekali ya. itu sampai sana itu ya. semuanya ada jalur-jalur jalan sendiri ya teman. -teman. ada di paling planet sendiri. Ya, teman-teman. Semoga teman-teman terhibur dengan video-video saya ya.